Kita kembali ke markas dulu guys halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi tim jejak Masasan bolang bersama Bang Gendim dan Bang Endro Kali ini kita lokasi di Termes Sidoarjo, Wonogiri Tepatnya di Jawa Tengah guys ikuti keseruan kami. Langsung saja yo, cekidot. <San> oh, kita pensiun. <pencetan>, Satanah, Pak. <pahit dan ikutnya. San> Mancing dengan cara pengekang. Engendi oke Pak ya Bu Ya kini orangnya Kau yang lewat di jembatan Ciro Tol ya. Wow, cukup ek ekstrim ini guys. Lokasi di Sidoarjo, termas Sidoarjo. Pastinya Wonogiri ya. Cari umpan dulu, ini guys. Cari umpan siput, cari siput buat umpan. proses pengumpanan Pasang jebakan nih, yes. ya. Ditirah, Pak. Kecutlah. Bimbing uluh. Itu di nguluh itu di sundu ya. Eh, cigur nih ngene. Lah amise pada malah hilang itu. itu Mencoba keberuntungan, pasang jebakan. Dengan kasih besok pagi ya? Satu hari ya? Semalam. Tak tanginya jam berapa sih gua di di atas kayak Pedas. Ikan hmm? kan? hmm. ini lagi pisani ke Tahu lagi? Oh iya. mencoba sijama, Akei, ya, mencoba keberuntungan nih. Kalian orang bijamahin. sarang ikan teman nih. Kan? ini ini iya ya pas gana ya pas mendam ya, Kalau ini tertutur ya, kegiatan Cuma sekedar kegiatan, iseng, iseng-iseng beradia. Ya. Wah sambil gowacuran ya sih bisa ya, nih. Turun, No, anu, Bro. Rusak, Bro. Rusak. Kayak yang sport ini sarang predator kayaknya. Oke. Saya pinolengin. Mungkin enggak enak anu, iki, enak lelenene. Wah, enak. dengan cara kajang ini bentina ya rampung ya. punah suwi -suwi. itu salah tempat ini. masa aku nah, ini kurang apa ya? Oh, masa aku malah yakin aku. Coba gini sih untuk selanjutnya, yang agak ngacak ini. Ya. Pengenge ini Ram. <San> wah wow, klub 75 tu terlalu pinggir sih ini nah, kita lanjutin, kita keberuntungan kita eh? masangmu kita lanjutin, Kita kan duduk nih, kita neng kini jibukin Ini kita rasa jahil ya yakin itu oke? Ya, masyarakat, masyarakat. Uji coba. Ini lorong ini. Loro apa? Ini Lorong ya lorong anu nah, um, ke? Trikul. aku mancing bengi tahu lho, pasukan brigul. Lah, Pikulis. Pikulis, pak. Pikulis. Iya. Pikulis. Pikulis. Abang, kita beralih mencari godong. Jangan lupa. Jangan lupa Satu nama tret. perbaiki motor Ini Bang Gendin Tepannya di Tremes itu aja Serta lo Mana ngegap Kita mengerjakan Kita langsung masuk masak ke depan Baru di segala jenis motor Terus bujunya jualan Sego berkat, sego pucing guys Jangan lupa mampir Dari timur kiri jalan Mau enak kenamu? Eh? Oh. Ya seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tempat kiri nonton foto lagi Oh iya Bukan iya Ini. Bila? Ini, Pak. Ini. kali. Kan tempat ini perikanan. Nah, Kita sambil cari spot terus untuk berikutnya, Ndak. Ada ini kok menjanjikan sih. Ya, kocak. Ya, Nek Naik kocak tuwek. weh ana ya? ya? Sobo, be. Be, te omahono, be. Mantap be. Ya ketlancip. Kabel poya, kambil gadeng ya Mas ini Mas. Kabel poya ya Mas Poyok. Poyok. Mau ilangnya, Bukan, Bukan. Ya, di cina, ya, <tuk> eh? Bih, mau pamitan ya, Astagfirullah. Ini ya. Mbak <tuk> Erna <tuk> Wah, ada titik. mas, ini. Rista Kurang pandi. Wih, Hah? Tekan guys. kabel apa ini kabel -nya. Puluh, ya sagu oh, ah, pasti pas iya. api nggak ada Gila ini, Dre. Singkat-singkat, jalan mau. Rep aku lah kunci pisin ceklecekle kanun ini kan lo kan eh, kanan atau seh ngering pas gitu seh sisi cekle yang lo kayak paru nih aku beliin tuh itu yang konak ini nyaris kunci dos lo tahu kunci empat belas siap pun tak belas itu karet digowong nemuin ekonak pas ngaret dari suri yang ini gitu. bapakku untuk kau dua yang tak tahu ane kau kan lo yang tak pun nawaan ekon jamu neng kan lo oh baik gila nemu apa berarti di rasanya ya kubu Rusih, e Nah, kalau kar Indra apik terus dong balong ya udah eh? <tuh> di merah tau apik hidup penuh dengan tanda tapi Indra ini guinnya mahal kok <tuh> <tuh> kira Indra? kira? Oh, tidak karena tidak percauan ini mahal kok <tuh> kira, kan, kan, kan, kan, kan. aku ini pelengku ya. ini malah iwat gede tuh, rewat gilik tuh ya kan ya? pelengku i lele jual lo keram lele nih karena dicemplung ya? lele, kutuk, mau yang ada yang pas aku teka lah kemak coklut, ya pas aku wilayah untuk kuyumah yang ada yang rongin karena aku kudidit kan? yang singa apa? yang gabis ini apa kan ya? kutuk? Ya, yeah, pak, yeah iya kutuk mm -hmm. waketan kan? enak apa enak pak? tau gila nih yang mumpuk-ngumpuk ini? enak, enak. enak. enak. Oh, jambel lah ratu ya? mantep berarti kalau mau empuk pantesan empuk apa nyempluk seneng video lagi, bongkar rahasia bahagia cahayanya apa ya awa anu Yang termasuk janda orang, tua banyak. Janda tua, janda-janda kembang okay, tanda right, tanda kembang kembang opo kembang Kembang apa, Tru? Ya? Taman. <laughs> oh, oh, pasar. Oh, apa pasar pasar itu bunga <laughs> di sana no kembang pasar berarti kembang berarti kari mati ini bersano <laughs> <lalu> menemukan satu rumah yang dengan pertukatan yang Betah amor mbok. Apa? ngantase sesok ya ngantase ya besok? ya besok, emsi emsiong aja eh. kita lih lho kaya